Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat datang dan bergabung Kembali di channel youtube Lesti Fati Update Yang akan mengabarkan informasi terbaru Mengenai Bunda Lesti Kejora Namun sebelumnya para sahabat Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya baiklah para sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bangun akan menyuguhkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Keciora di kabar pertama kita lihat ada sebuah kabar dan informasi yang kita dapatkan sore hari ini Mengenai hasil visum Bunda Lesti yang sudah keluar persahabatia breaking news dari Cumi Cumi Kemungkinan Rizky Bilar lakukan tes urin persahabatia ini mengenai hasil visum Kita lihat dan simak kalimat caption yang dituliskan oleh pengagum Lesti Alfati. Dijabarkan oleh beliau hasil visum dari korban menjabarkan pula kronologinya Lalu sesuai permintaan, Rizky Bilar minta penyelidikan ditangguhkan Sampai tanggal 13 Oktober, polisi akan menangani dengan profesional Sesuai hukum dan berkeadilan Semoga bisa berlaksana capek dengan berita-berita di luaran Komentar pun beragam di postingan ini Di antaranya dari akun Baby Al-Fatih, mengatakan Pelaku minta ditangguhkan Mungkin masih berharap Lesti akan luluh dan berubah pikiran untuk mencabut laporan. Kita lihat juga tanggapan lain dari akun Berasku Laku, Anas mengatakan, Damai itu wajib, tapi ya kasihan korban loh, Entar kalau bareng dan si RB nggak bener-bener berubah, bisa-bisa lebih sakit lagi si L. Itu beberapa tanggapan dari netizen. Persahabat ya. Kemudian kita lihat juga unggahan dari L2W Ini menjabarkan soal hasil visum yang keluar Yang pertama para terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak Yang kedua, terdapat luka memar di lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri yang ketiga, terdapat luka memar di siku tangan kiri, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi. Yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan, disertai dengan bengkak, lebam, dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi, atau akibatnya leher di gips. Itu hasil visum dari kepolisian, persahabat. Pelaku akan dipanggil lagi kamis depan, kasusnya dinaikin dan penyelidikan menjadi penyidikan. Jika kasus sudah dinaikkan ke penyidikan, berarti sudah memenuhi unsur pidananya. Kemungkinan pelaku jadi tersangka terbuka lebar. Sedikit demi sedikit telah nampak ya kebenaran itu, saksikan kawan-kawan meskipun pedih. Kita doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Di postingan LDW ini pun tentunya komentar beragam juga persahabat. Di antaranya dari akun Malah Astri mengatakan, mana nih yang masih bela pelaku terkhusus penggemarnya bilar sini deh ngomong di sini jangan cari pembelaan mulu. Seandainya gua yang jadi orang tua lesti, aduh udah murka deh gua rasanya. Kita lihat juga persahabat ya komentar lain dari akun Anis Rahmawati 91 mengatakan. Si B ini mungkin gak nyangka kalau istrinya bakalan berani speak up. Dikira lemah, salut banget sih sama Lesti ini di saat karir naik, dia tidak mempertimbangkan. Bagaimana nanti kalau aku lapor akan berdampak pada karir? Usaha Lestar Entertainment, bisnis-bisnis bareng si B pokoknya salut dengan keberaniannya karena dia terlalu berharga. Apapun masalah dan alasannya, kalau sudah KDRT, wes bye bye katanya tuh persahabat ya. Benar sekali, kalau sudah menyangkut keselamatan, lebih baik lapor. Itu jalan yang terbaik. Itu juga keputusan yang terbaik diambil oleh Bunda Lesti. Mudah-mudahan semuanya tentunya menjadi pelajaran, persahabat ya. Kita doakan saja untuk idola kesayangan Mudah-mudahan Bunda El selalu dikuatkan Dan selalu diberikan kesabaran Kemudian juga persahabat ya kita simak di IG-nya Teo Ca setengah jam yang lalu Yang memposting foto video call bareng Bunda El Masya Allah Melihat Bunda Lesti tersenyum sudah kita bahagia banget ya Alhamdulillah Bunda Lesti baik-baik saja Dan semoga Bunda Lesti selalu diberikan kekuatan Support dan dukungan semakin banyak Bunda El untuk kamu Doakan yang terbaik Dan berikutnya kita lihat juga persahabat ya Ada sebuah info yang kita dapatkan dari tim Boy Lesti Fati Les Lovers Ada sebuah kalimat nih persahabat Bilar hari ini lagi di rumah sakit Bunda Ada tanda tanya nih persahabatnya Pertanyaan Namun tanggapan pun banyak sekali diberikan Dari akun Instagram Zahira Alvira mengatakan Kenapa dia streskah kah itulah Tentunya padanya siksa istri yang tulus mencintai dia. Bukan tersimpati sama dia, tapi dengar hasil visum betapa menderitanya Bunda Lesti. Melihat hasil visum bersahabat ya, semua orang pastinya kasihan terhadap Bunda Lesti Kejora. Mudah-mudahan keadilan bisa berpihak kepada Bunda Lesti Kejora. Kita juga masih menunggu cidukan hingga kabar terbaru berikutnya di sore hari, hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lesti Fatih Update yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai Lesti tentunya.